Hai, play the Panther Devil. Mana-mana? Gas. Hai. Go. Hai. Non Hai, ekspedisi malam. Don? Hai. Tanjiko. kita kemana dulu kita uh, sampai ke ujung dulu aja kayak sebelah kiri ruang bersalin ya Masukah. Masukah. Masukah. Masukah. Masukah. Anu. Apa? gimana sakitir langsung Dora deh yo, ga, kemana nih yo, langsung ke depan aja Kepang dulu Eh? Gue Nanti, oi. tenang oi. Halo, bos, gue. ada satu bangunan yang nyala, Aku <laughs> mau My... <laughs> dokumentasi sama <di mana? laughs> Keren guys. Sumpah, uh, ada dari kita semua visi sini Masuk, kita akan coba masuk ke kamar operasi. Salam, eh, kalau kalau kalau nggak bisa, ya, tinggal. Ya. Enggak, enggak usah, ah. Kita mencoba buka kamar operasi, guys. Okay. Oke. Kalem. Ini rumah orang. Kita masuk, masuk aja. Masalah. Oh, itu oh. Ya. Seperti Tuh. yang ada. Oke, Ayo, guys. masuk deh. Ini masih lengkap masih ada kaca ada sendal masih bersih bawahnya berantakan ke sana? oh iya sekalian sini baik, baik, baik masih ada grafik kamar operasi oke, okay, jadi buat kalian yang belum subscribe channel kami silahkan subscribe dan yang udah subscribe channel kami jangan lupa untuk di share ke teman kalian karena di New Yorkville, bakal ada kudan seru guys jangan lupa subscribe nah ini kamar operasi masih lengkap masih ada kasur alat-alat kesehatan lampunya luar mandi guys ini kamar mandi ini tuang, mulai kita kita mulai berdoa. Aduh, ini kali tadi. Ah, ini lagi. Ini Ya, Kita cukup lanjut aja ke ruang berikutnya. Kita akan tutup lagi pintunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kemana? Ke sana? Coba ke sana dulu. Kita explore rumah sakitnya, guys. Ini dia keluarga. Ada burung, guys. Ini nggak bisa. Center, center, stop. Oke. Okay. Okay, okay. Tadi kita masuk lewat sini. Oke, okay, kita lanjut. Kita lanjut. ini. Sini lembab suasananya, <laughs> suasanya lembab. Karena habis hujan tadi iya. dan disini masih banyak pertumbuhan, jadi sini agak lembab. Dingin nggak, sungguh enggak iya, gitu Kita kemana dulu, mau kanan atau kiri? Senar. Kanan. Kanan dulu, kanan. apa-apa, nggak ya apa nggak ada apa bisa allah nggak ada apa, -apa. kita ke sana sebentar <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> oke okay. bener bener paling enggak lain dari tahun berapa ya seribu ya? bangunannya kan? bangunan kuno di, di tempat ini Mas. Kita... Ini Jadi, ya. kita tuh dari Semarang OTW tuh jam 11 an ya. ya. Dan ya. di sini itu hmm. kita sampai jam berapa Setelah tiga. Lumayan, mantap. Kita akan mencoba masuk ruangan ini. Kita permisi dulu. Assalamualaikum. semua yang ada depannya. udah. Nah ini, eh, Tawar mandi. Di sini masih ada stok gorden stok apa itu dan apa APD. selimut selimut bong. <laughs> Sepertinya ini ruang tunggu guys. Oke. Okay. Ayo kita lanjut lagi karena waktu semakin pagi kita nanti. Uh, besok semua. Sekarang jam setengah tiga pagi guys. Oke oh, semua masih Sekarang jam tiga setengah tiga pagi. Kita masih akan nge-explore tempat ini lagi lebih jauh. Selesai itu. Oke. Lanjut. langsung selanjutnya. Oke. Okay. Enggak kelihatan. Oke. Okay. Coba banget kita lanjut aja. <tuh> oh my god. Ini <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> bisa Cuman. Pertama Ayo. kali ini. Jadi <tuh> <Suara tuh> ini pertama lumayan. Pertama kali nyurve itu luar kota, guys dari tempat-tempat yang terbengkalai. kita mau coba masuk situ ndak? Enggak? enggak usah mana? situ nanti nanti nanti nanti oke okay. oke okay, kita sudah sampai di <coughs> official ya kantor kantor dan aspi aspi apa ya aset pribadi oh ya assalamualaikum peralat oh. Begitu. Yep. Yap. Yep. biarkan semua ini kayak gini. Danastari apa katanya. Cukup saya berhati-hati ya. Kita berhati-hati. Oke. Okay. Oh, bisa dibuka. Asalamualaikum. Oh, ini sebenarnya <coughs> ruangan masih ada. Masih ada baju. Kratna, iya. Masih ada pakaian, pakaian ya. cewek seragam. Ya. Ini Jual, hmm. nyangka, kayak gini. Oh. Tapi Oke, kita pindah ke ruangan lainnya. Cukup, nggak usah berlama-lama karena kita, mobil kita di depan sepi juga. Eh, ini sangat tinggal, ini pasangan yang satu tadi, eh, Bu. Assalamualaikum, nah. ini ruang tunggu, hmm. guys. mungkin yang tahu orang ini bisa komen di bawah video kami nanti mungkin kita sama-sama belajar tentang cerita ini karena kita juga belum tahu background story dari bangunan ini kenapa ditinggal terus sejak kapan tidak dibunyinya lagi tidak ditempati lagi kita juga belum dapat banyak info Awas Kita ke sana enggak? Maka Atau kita kembali aja Kembali aja Ini ada tempat loh Iya oh. ada tempat tapi Oh enggak apa-apa Oke Ini enggak apa-apa Iya -apa. <tuk> Semur <tuk> Semur Oke Oke Assalamualaikum, bukan yang ini di depan ditutup. Oh, iya. yes. Oke, okay. ini ternyata kamar mandi, guys. Yes. Anu, kamar mandi umum Gimana, mana kita, kita pindah tempat? Oke, okay. karena <coughs> banyak ilalang, kita nggak bisa lewat. Guys, kita cari tempat lain ya. Kita punya ini belakang kamar apa ya tidak pasang iklan oh mungkin ini kantor, karena ini kantor ini kantor tidak pasang iklan kita mau coba masuk Assalamualaikum Huh? Oke, senor, center. center. Oke, kita gak berani ke sana karena habis hujan mungkin tempatnya becek. Jadi kita cari tempat lain lagi untuk direview dari rumah sakit Ini Kristen Benar-benar enggak -benar iya. Gak ada penghuninya satu sama sekali lagian juga gak terawat. Bisa dilihat, terawat dari, gak bisa, kayak gini. Iya, bisa dilihat dari iya bisa lihat dari puing-puingnya tadi juga e, banyak yang barang yang masih utuh banyak yang kelihatannya kayak ditinggal karena buru-buru juga jadi kita masih ngaruh informasi tentang tempat ini bangunan juga agak bukan bangunan era masa zaman sekarang masih oh. zaman dulu. cepat kirim deh kak. teri ini coba kita ke kanan, tadi kita yang pertama ke kiri ada ruangan apa? sebentar, pelan-pelan mungkin ini ada tower. tower mau ke, ke kanan apa ke kiri apa lurus dulu? kiri, kalau kanan nanti keluar apa sana? <coughs> ini dulu aja ini dulu aja bismillah <coughs> jadi buat kalian kalau suka dengan konten-konten kami huruf-huruf gini -huruf jangan lupa untuk like comment and share oke okay. ini oh. ini sebenarnya laboratorium iya ini laboratorium kelihatan dari bentuknya Ruangnya masih istimewa guys Mungkin kalau nanti ada waktu lebih Kita bisa lanjutkan untuk oh, Mungkin tinggal sebentar Ini ada ran kosong Tapi gak usah dibuka karena kotor banget Kita dari sini aja nah. Mungkin nanti dari uh, Video eh, ini ada ini yang gitu. Apa, Apotekar Oh ini jadwal ya? Gitu. Oh bukan bukan Apotek. Kayak ini kan pembelian, pembelian. ini kata nomor, enggak nomor ini, oh, kok nomor, nama, ah nama obat, ah, oh, nama nama obat betul. Nama obat. nggak apa-apa kita coba masuk, assalamualaikum. Oh iya betul, ini tempat jual belinya karena masih ada meja. Tapi tidak nganggu bpjs kan? Gak tahu. Belum ada, ya ya mestilah. Oke. Eh. Eh. Eh. Center center, nah, ini lapangan luas. Mas, luas. Ih. Cari. Cari. Mohon maaf karena lighting kita kurang memadai, guys. Jadi nggak kelihatan. Kita lanjut aja ekspornya. Mungkin nanti rekan-rekan nanti ada yang. Ini tempat apa? Ini apa kira Oh ya Pak. Oh kan? Ini tempat untuk jemur baju ya. Uh, kita kembali aja karena Di sana sem rumput semak belukar Ini kamar yang tadi Oke okay. Oke okay. Itu jemurannya ada karaten Kita tidak mungkin hmm. untuk masuk Lebih dalam ya? Iya. Gak gak? Karena Banyak rumput ilalang yang bisa dilatih hmm. Sebenarnya rumah sakit ini Ditutup pada tahun 15 tahun Pada tahun 2015 Nah kan Tapi istimewa nah disini Disini sudah nah di sini di sini nah, di di bersebelah merasakan bau busuk tapi kita sudah hilang di sini mungkin sudah bersih mayat tikusnya atau apa yang mungkin busuk di sana ada tulisan Halim pocong oke kita pindah aja tenggelam ya kita dulu Ini tangga. Ayo ngene sana. Mana oh, enggak nah, kan. enggak, sana, Enggak Ini tangga. Kalau misalnya dari video ini nanti rame kita lanjut nah, buat nah, naik ke atas explore yang di atas. Nah. Karena YouTuber sebelah yang bilang ini serem banget nah. nah. yang nah. di atas. Iya, kalau misalnya video ini rame nanti kita lanjutin part 2-nya di atas. nah obis. dia tuh di YouTuber di, di YouTuber YouTuber tuh yang, yang yang explore di sini tuh di lantai 2 tuh enggak ada. <laughs> Setahu saya sih belum sampai Oh iya, jangka ya apa nanti ini nanti, uh, nanti kalau misalnya diantara teman-teman semua yang uh, lihat di videonya ini yang nggak bisa kita lihat di sini Lalu. bisa minta tolong di capture aja atau kasih tahu kita menit berapa di komen Oke? Okay? Ini di sana? ya? Eh. Ini digembok. Enggak apa -apa? Kita coba masuk. Tidak, eh. Assalamualaikum. Mas ya. Oh ini gudang. Gudang obat ya? Ini gudang obat. Eh bukan arsip ini. Oh, oh arsip. Oh oh iya. harship, harship. oh Arsip arsip. Ayo. Hmm? Takutnya, takut ya. Oh, oh kita nggak berani nanti kita disangka ngambil apa tapi ya sudah terima kasih assalamualaikum kita teruskan saja eh mas ambulans oh, mana ambulans oke okay. oh ambulannya masih ada ambulannya masih ada ini lotongnya oh ini ambulannya biasanya dipakai yang koran kabarnya orang sebelah sini biasanya me mengkerumungin -meng apa mendengar oh, <coughs> mendengar ini itu sendiri ya moga-moga kita masih aman-aman saja oke okay, kita lanjut Tempat nomornya nanti 2015 Hah? Plat nomornya mati 2015. Oh ya karena ini ditutup 2015 Barusan ditutup sebenarnya ini karena ada perbedaan pendapat dengan yayasan. Kita mau kembali apa lanjut? Ada kembali ke lorong awal dulu aja. kita milih ke lorong mana lagi? Oke. Okay. Sebentar. Oke. ini kembali ke orang awal tadi ya, guys. Bapak <tuk> aku tadung enggak <tuk> bersih. Tumpah. Ya. <tuk> Bapak aku tadung enggak bersih. Sama So, aku kan mau potesen bareng batu. Mm. <coughs> awas baca, nggak ledak sampai ngei. ini papan tapi nggak ada tulisannya. kebalik. Oke oh, <coughs> <coughs> <coughs> okay, kita ke lorong awal dulu. kita tinggalin tempat ini karena kita udah mentok dan gak mungkin untuk lanjut naik lagi. Uh, kita coba eksplor dari Tempat bangunan yang lain. Eh, coba kita, kita ke sini. Senter. Senter. Senter sahabat. Iya. Bagi belan. Iya. Ada ini. Lagi nggak lagi nyala? Apa ada yang dateng? Gitu? Oh, mungkin mungkin ini sengaja dinyalakan agar terlihat gak gelap-gelap amat ya guys mungkin begitu hanya cuman ya gimana? Kek, apa, dusi, ayo kita lanjut lagi Assalamualaikum ah ini sebuah bentuk vandalisme guys jangan dilakukan seperti ini ya Monok. ini sebenarnya ruang perawatan kelas 3 Nah. Jadi zaman dulu itu nggak pakai tirai, pakainya disekat sama terples. Tadi ada stok tirai tadi. Banyak lain nggak dipasang? Iya, mungkin habis dicuci. So, Saya ini. Ini, ini ruang as keskin, nah surati oh, kesehatan oke. miskin. Nah ini, ini Mas, banyak baju-baju. Grito untuk ibu-ibu yang uh, selesai menghamilkan, eh, mengambil, melahirkan, maksudnya melahirkan. <laughs> <laughs> Maaf guys, kita panik belum makan tadi. <laughs> hmm. Eh tuh, ini jadi apa? Jadi jaga dulu tuh nggak pakai AC. Tuh, oh, ya, oh iya. Bagian ada AC sama? Ini kan ke kamar aneh. Ya. Oke, okay. Oh, bisa lagi guys. Tadi kamera kita error, mohon maaf. Kita mending meni uh, cari tempat lain lagi aja. <tuk> Assalamualaikum. <tuk> ya. Ini habis hujan guys, tapi nggak tahu kenapa saya berkeringat. <tuk> ke jadi uh, ini aku buat jadi ruangan yang di, bagian ngelak, sini nah, udah selesai kita explore kita coba explore bener, bagian nah, bangunan ini. yang lain ya aku membuktikan Oke, itu itu nih, ya. kalau aku ini tak wani tapi tak ke bunyi kita mana lagi guys sebentar aduh kena si selesai gom ya, ya. ini buri nyur kayak gitu guys. Kamar jenis eh. Nanti akan ketemu sendiri. Iya nanti. nanti kita sendiri. coba. Karena kita berusaha. Cari gelap-gelapan. Lajur kita tuh enggak banyak, guys. Iya. Takutnya nanti kalau Sekarang waktu menunjukkan pukul 3 pagi, guys. Jangan hening. Kasih suara. Sik, kita paksa. Ini, ini tadi. Iya, tempat tadi. Enggak, enggak, ini mah kembali Tantinya ke lorong, lorong, lorong awal. Ke mana jalannya? Di mana kan? disini eh, kita udah ya? Itu, ya? itu kalian yang ingin kami uh, uh, uh, mengesor lebih jauh siap, siap, siap ya itu jangan Kono ya? mau di like, kono. Ya? main enggak, kita.. tadi situ nah kita masuk tadi kita, Bula, kita udah ke kiri sama ke kanan ah. kalau gitu, maksudnya tadi kita eh. balik ke sana ini loh, baru dulu itu sudah itu udah, baru kiri. udah yang tembusnya, ke depan ah, jangan tau si D.W ini jalan-jalan kan gimana? kita ke keluar ya itulah kita new RV guys <laughs> kita tuh penakut tapi mencoba untuk memberanikan diri iya karena Oke. kita juga tertarik Sang -sang sama hal-hal eh. yang berbau-bau seperti ini jadi maaf jika di video ini maaf jika di video ini tidak mungkin tidak ya, kayak berit-berit lain ya yang ada penampakanlah lah inilah tujuan kami ini cuma mau mengulas sejarahnya oh ada AC iya cuman di ruangan yang tertentu hmm. Oke. jadi gimana selesai nih kita udah balik ke sini kita orang utama oh ini mana? nih yang, ka yang karater belum nih oh iya mengekspor sama kini juga belum kan kini belum. ini gedung bangunan ini gedung bangunan ini belum selesai kita eksplor ada hmm. dua tempat lagi yang bakal kita eksplor so bisa saya. stay kalau youtubers bela itu Kana -kana YouTuber kemarin di sini digantung kain putih guys iseng banget tapi sekarang gak ada alhamdulillah gitu. kita ke ruang kelas aku nggak keset tapi aku nangis kok nangisnya musuh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 Kalau ini jam berhenti di pukul 11 mm -hmm. Saya nggak tahu kenapa. Nggak tau mau obat mas. Mau sarapan? Nggak hmm. mau. Kamu mau apa? nih bukti telepon masih zaman dulu banget nih. Kita ada keranjang bayi di sini. Hmm, nggak mungkin lah sampai sana-sana. Mungkin di sini aja. Iya ya, mungkin hmm. sampai sini aja kita kamu hmm. tidak memungkinkan disini? juga untuk explore lebih jauh masuk ke dalam dalam masuk ini untuk mengeksplor dan nggak sama sekali ngambil berlimpah bareng dari dalam untuk dibawa keluar yeah. okay. kita cuman masuk aja kita tetap jaga keasliannya kita nggak mungkin mau melakukan hal yang kita di sini uh, karena kita pendatang kita mencoba berlaku sopan sesopan mungkin kita kamu <coughs> itu wajib ini mau ke kanan oh. atau ke kiri go mau ke kanan pak kiri? Uh, lurus aja Ingin. masih ada satu bangunan lagi yang belum kita explore jadi kita explore dulu nanti kalau misalnya video ini Mas, banyak dulu. yang belum minat video ini banyak belum yang belum minatnya belum. Uh, nanti kita lanjut part 2 kita explore bagian atas yang tadi ada tangga yang kita e sempet explore Oke okay. jadi nah, buluan dibantu share ya kita uang nggak ada loh nanti jam birak gimana dannya itu aku di nak turun di rumah malam minggu bentuk dan jalannya turun kita masih dari situ loh ya ini belakang oh. ini belum oh belum belum, belum. Oh, iya. lagi last. Last. last last forever <laughs> oh iki ues to belum oh belum to berarti karena diri mas sorry <laughs> karena lorongnya bentuknya sama semua guys ini, ini nggak ada tulisannya apa bukan saya ulangi lagi guys jangan lakukan hal hal tak terpuji seperti ini karena ini rumah orang dulunya tempat umum memang tapi ini? bisa mungkin Kayaknya dulu pernah dijebol terus dibenerin lagi sama yang jaga. Ini posisi kawatnya udah. dengar denger tuh dulu ada bentrok. Dah itu tak tahu kok. Bentrok Semarang. Bentroknya itu yang apa namanya uh, uh, orang-orang Belanda dibunuh terus dimasukin ke sumur belakang sini tapi kita nggak tahu jalannya lewat mana iya dan kab orang kabarnya juga udah ditutup sumurnya jadi karena keterbatasan penglihatan juga jadi kita nggak bisa explore sampai nemuin sumurnya karena tuh kami di sini tuh langsung explore gitu nggak disurvei terlebih dahulu jadi iya. kita kurang tahu lah sini tuh luas luasnya ruang apaan aja di sini Ayo. <tuk> Jadi saya ingatkan lagi untuk subscribe channel kami dan like, comment, and share. kok wagu tuh Di video kali ini tuh kalau like-nya banyak, nanti ada sesuatu yang baru yaitu dia. Lah, Bagong ini katanya akan uji nyali. Challenge. Lagi biar baru uji nyali. butuh amat. Kalau tembus 7000 like saya akan Mir, di bina, bina, bina, bina. ruang yang ada ambulannya tadi oh, oke okay. jadi teman-teman kalau mau lihat bagong dinyalai hmm. dilihat yeah. ya, di like, comment, dan subscribe oke okay. oke ini gimik mikro, gong oke oke, kita yeah. oke okay. terima kasih yang dari video kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe Subrek. <laughs> Nanti kita akan lanjutin datang ke rumah sakit ini ke episode kedua. Asik, oke, okay, next uh, time mungkin di New Airways akan mengeluarkan segmen New Earthweg original. Scary, scary, scary. scary. <laughs> maaf guys, kita coba cepat hmm oh ini sepertinya oh nggak kelihatan mencintut tuh oh iya ding. <laughs> <tuk> <Bersih, tuk> ya. matanya